ah uh, ada noise di sini itu aku bakal jadi pemegang lighting sendiri semuanya cuman ya sekitar 600 ratus ya sih bohong gua suka bohong sebenarnya cuma 200 doang um, biar lebih, -lebih indah sekarang kabarnya udah 40 hari Kakak meninggal sekarang hari sabtu dan 40 hari yang lalu oke mengenai uh, sesak lambas, jangan saat dia, hangin, dia uh, pingsan dia harus gini ya udah kecapean sekarang terus dia pertama ke dokter Tias lu yang dia pada suka dia ke kesana terus tutsed udah di detek nadinya gak ada dan ya udah langsung kayak gua ngerti pada rumah bawa dong ambulans itu ah jadi tahun depan tahun depan tahun barunya ada sama kakek